Ya, halo guys, mau kembali lagi bersama saya di channel Astor PONTA Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Tergantung anda nontonnya kapan Guys, ini sudah selesai, saatnya kita mulai gamenya. nya Oke okay, nih, dapat hadiah. Nice, mantap. Eh, mantap ya, adik. ini akan guys. Ayalah. Satu orang lagi guys, siapa ini? Oh, udah sekarang tinggal nungguin iya nunggunya lagi message oke okay. oke okay. oke okay. oke okay. masih agak lama ya guys kok bisa lama ya ini korek oke oke oke oke oke Oke okay, guys ini agak lama ya memang Ya ini memang agak lama sih Jadi sambil nunggu sambil ngambil ini Asli PUBG lambat min ay naanta Hanamin Indonesia. main PUBG jadinya gini nih, lupa lagi. Udah lama, guys, main PUBG. Aduh, lupa lagi nih, gimana ya? Oh, ini dia. Aduh, asli, susah. Bingung amat dah. Hai, itu guys Muhammad. Oh, ada yang namanya gini ya Sabar, nomor tiga uh, Nomor tiga ada offline kah? hantu udah offline apa gimana ini banyak Hai nice. Hai aduh SKS ambil senjatanya ambil ambil ambil ambil ambil guys Hai pesan udah lagi ya Oh oh Yeah. Nice, dad, dia udah mati guys Ada AKM Ya udah, ah ada AKM diambil guys padahal pengen pakai AKM Oke okay, dia udah mati guys, nice, ambil Dia nggak ada AKM guys, aduh harus gimana nih? ke saatnya buru-buru nomor tiga kayaknya sudah offline ya? oh enggak zonanya di sana main apa ya kayaknya PUBG agak gampangan guys daripada Apex iya PUBG agak gampangan jadi sekarang kayaknya tinggal kita bertiga mini uzi siapa yang pengen mini uzi diambil guys tadi apa tuh senjata itu ya oke prosesnya lumayan bentar guys bentar Control grafis sesuaikan tombol guys. Nah, nah, nah. sensitivitas ambil teropong bidik kompan balik lainnya grafis bukan bukan grafis dan audio efek. Oh ada yang mana sih guys? Ini ya tombol ya sesuaikan sesuaikan nah ini nih. No no no, what's happening guys? Guys, what's happening guys? No, guys, what's happening? Oh, nomor tiga mati, ada itu doang. Nomor tiga mati guys, ada itu doang. Jadi saya nggak peduli. perlu loading kah ya. Ya. nomor tiga sudah dan kita ambil dan AKM kita dapat guys oke ada peluru yang tidak terpakai, enggak semua peluru kepake guys nice, semua peluru kepake, okay nice yaudah guys kita pengen, aduh ada musuh lagi guys, ada musuh lagi Brutal banget ini pelurut ini. Brutal banget ya senjata guys. Tadi guys senjatanya brutal banget. Dugudugudugudur. <laughs> oke langsung ini kita pengen ngambil senjata btw armor Hel Hel helm ini udah tanda merah guys saya pengen nyari helm armor level ah ini dia ah, tapi sana aja sih kalau brutal banget guys token apa itu token? token buat apa guys? Bentar ya guys, ini di gini dulu Oke, okay, seharusnya ini servernya udah oke okay. Red Spot Guys, saya perlu tas Tasnya, saya yakin tasnya udah penuh Habis oh, ini, senyapannya ya? helm tas, koretas, guys, ada teropong. Oke, nice, mantap, guys. Oke, saatnya kita lanjut. Kayaknya enggak ada musuh lagi, ya. Ya oke, okay, kalau nggak ada musuh lagi. Yang masih hidup ada 63 orang guys, aduh gimana nih? Banyak banget, malam masih mana masih lama lagi ya. guys hati-hati. Oh itu ada itu tuh nice, mantap. Ada ini. Oke, ayo ngambil, ambil, ambil, ambil, ambil apa yang ada di sini. Dari belakang, guys, dan tunggu ledakan ledakan ya, guys. Ledakan aja, guys. Betulnya nomor satu, kamu udah ada di sana, guys. Musuh ada 63 ini yang lain pada kemana ya? kalau memang benar-benar ada 63 seharusnya ada dong di sekitaran sini. Rate nah, dia guys dari belakang sih musuh. Halo. Ah brutal ya. Nah, kurang brutal ini yang brutal nih guys. Ada yang mata, ada yang tunggal guys, kata aja ya. Mata. apa itu? pos oh, itu ya? ah hmm, ganteng, bentar guys ngambil senjata dulu, ngambil perlengkapan dulu. Hmm. oke. Okay. nice tadi mana guys ah, di sini dia bentar guys ini kita mau healing dulu nah oh, udah udah healing udah udah ya mau gimana nih ada 54 orang lagi nih Ya guys ada 54 orang lagi Mereka pada kemana ya semuanya Guys ada 50, enggak ada 52 orang sudah ada yang ngakil itu ya Guys mereka pada dimana guys ada 52 orang Aduh nah, guys Dimana ini ada 48 sekarang nih Ayo dong dikit lagi nih ayo. Oh enggak nih kita ke zona aman dulu guys Ntar makin cepet ketemunya Oke kita ke zona aman Dan tasnya sudah penuh guys Level 3 gak tuh tasnya oke okay, kita ke zona dulu guys ini simpen mau kemana antum oh di situ tapi ngapain ke situ ya Ya guys, harus buru-buru, saya kalau nggak salah pertama kali main PUBG itu mati bukan gara-gara musuh, tapi gara-gara zona, itu pas pertama kali main PUBG Oke, baterainya sisa segini ya, ya udahlah Let's go, ya ngebut Ini harus ditingkatin guys. Musuh pada di mana, dah bukan? Ah, itu dia musuh, tuh. Nice, kelihatan. Iya. Aduh. dia oprek ah kalau dia kita pakai ini guys. nah apa tidak dia? eh okay. mana guys dia? ya udah udah yang kill ya. ya eh nomor 4 kenapa itu? An ngapain di situ nomor 4 ya yeah, ada mobil guys kita ya yeah. Oh iya yeah, nomor 4 kan offline ya yeah, dia sudah offline guys nomor 4 nomor 4 sudah offline guys nice Oke okay, tinggal nomor 2 dan nomor 1 saya dengan siapa ini enggak kenal, cari apa anda? Oh iya, yeah. biar sering. Nice, ya, seru nih pasti ini. Asik, eh? Nah, saja kurang guys. gini aja gampang nih ini liat nih ya kena nih kena nih kena nih kena nih degar nice ini seru nih guys liat nih kita pakai speed boost ya guys pada dasarnya ban mobil itu memang itu ya jadi kalau memang ini enggak saya enggak nandain lokasi ya udah oke guys ke zona dulu Guys 17 orang lagi ayo 17, 17 orang lagi ayo Ini mana nih musuh nih pada ayo Musuh pada kemana guys Musuh Di kanan kosong Kiri kosong Kanan dan kiri kosong Oh ada apa itu guys ada yang pakai parasut, ya. Ada yang pakai parasut di situ. Oke, okay, coba ke situ. Dia main dar dor dar doran guys. Di situ, guys. Itu dar-doran apa bukan itu, ya? Bentar, guys. Coba cek ini apa nih. Dar-doran apa bukan ini, ya? Bukan guys, itu cuma nge warna biru-biru kecil, aduh. Kirain main dor-doran. Mungkin bagi para pemain PUBG yang baru, mereka itu mati gara-gara zona juga ya. Jadi kayak langsung tadi, yang bus itu mungkin gara-gara zona juga kali ya. lagi bikin Menyarai, ya ini ntar ulang lagi gimana itu ada musuh guys kita sampirin yuk kita samperin ini ya, musuhnya Padakan ya Wah, oh, ini doang Udah, nanti guys ya guys, itu doang kayaknya musuhnya Ini memang masih pada pembola Apa gimana nih musuhnya guys, saya nggak ngerti Mungkin masih pada pemula kali ya. Yeah. Ini sudah lama gak main PUBG, jadinya gini: 16 orang lagi, guys. Oh iya, mati. memang mereka semua mem memang mati karena zona, guys. Guys, waduh-waduh Oke, okay, saya naik ya guys Bentar guys Saya pengen ini dulu, bentar Ya, bentar ya guys Saya pengen ini dulu Bentar guys, bentar Kembali Dan beberapa detik lagi Zonanya dimulai Jadi langkah baiknya Kalau saya langsung lari kabur Ada kendaraan gak sih guys ini Agak susah ini soalnya kayaknya Itu ya deket Zonanya mulai nutup guys Kekejar gak nih Kekejar gak nih guys Waduh zonanya mulai nutup guys Kekejar kok kekejar Oke okay, let's go Ayo nyampe Ayo ayo ayo ayo ada yang nurunin apa itu guys? nggak tahu. Ini ada motor jagain motornya. Ada mobil pakai mobil aja deh. Nah. Motor. Motor guys pakai motor. Ya mobilnya sudah mati kirain mobilnya masih hidup ah. oke guys kita kita ke tempat yang ada itunya tadi apa itu namanya ya itu dia tempatnya nih guys tempatnya guys Ada yang nembakin apa gimana ini Rompinya bagus Waduh Kamu ya Kenapa yang tunggal Kenapa yang ini ya, Saya udah lama gak main PUBG Jadi tombolnya belum terbiasa Kenapa yang tunggal sih Nice, aduh guys, dalam menggamen pubg jadi belum terbiasa ini. Oke, okay, nice, saatnya memulihkan diri. Oke okay, sudah guys Waduh ada musuh guys Ada musuh Dia nggak pernah main PUBG Apa gimana nih Yeay menang guys Oke okay, balik Cara baliknya gimana guys Pencet apa Nice menang guys oke okay, dapat ini nice kok dia happy on vp nya ya udah guys cukup sekian untuk hari ini sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like share dan subscribe video ini dadah